Wah, bosku balikin lagi nih, bosku bersama saya di sini pastinya itu ya. Karena ya? pada hari ini kita bakal bermain lagi nih di kekida man tercinta pastinya itu ya. Waduh, kekida main para soldier di mana para soldier berbondong-bondong untuk mencari JP atau Maxwin dan ini apa ya, cantam gede plus kain merah ya, bosku. Nah, sebelum itu akan ya, cewek. Waduh, buat kalian yang baru join yang baru nonton selamat datang dan selamat bergabung di channel kita ya. Jangan lupa ditekan tombol like, share, komen dan subscribe ya dulu. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu info seputar update dari channel kita di mana di channel kita ini bakal membuka trik atau pola dan ya atau trik gitulah gitu kan pak di kakejus pada setiap harinya pastinya tuh bosku. Mau ganep sudah game lagi kita ya pola pertama kita pada hari ini yaitu 70 turbo ya Bosk. Ya, Mudah-mudahan aja di sini kita bisa dikasih yang adem-adem, yang anget-anget dan juga yang mantap-mantap pastinya dari Kakak Zeus ya kan dia. Ya, Mudah-mudahan aja cuy. Jadi kita lagi kita dengan mengodakan 120.000 langsung aja kita baskan kan 70 turbo di ah, langsung dikasih sticker gratis sama jiwa wajah. Di B3.000 ya kan cuy, mahantap jiwa cuy ya saat di wisata lagi, kan, di JP nih ya bosku, jangan sampai kagak yuk bisa cuy. Oke, okay, kali dua nya lewat, 5 sampai belum ada pertanda, oke okay, hijau petir nice. Kali 4 empat, nggak apa-apa ya cewa, walaupun kuningnya kurang satu di sana ya cuy. oke okay, nice ungu. Uh -huh ungu doang 8 lagi kalau busuk ya kita terima aja nama juga gratisan ya kan kalau JP ya mantap juga gitu ya tuh kuningnya disini pecah kuningnya doang oke okay, kali empatnya lagi-lagi kali, empat. kali delapan kuda ya 1200 9600 ya cuy nah, aku, aku mau sambil minum dulu ya ungu Ah, Oke, okay, biru. Dia lagi. Uh, kali 4 lagi lewat cuy ya. Kali 4 lagi lewat cuy mana nih doang, anjir, marah, ya. lagi malah 34.800 banget cuy, ya. Bisa, malah lah. Kita lanjut aja lagi okay. Mudah-mudahan dapat lah, walaupun dia ya yang bau, mudah-mudahan nanti dapat itu coy. Sudah Nah, tambelnya di gede lagi Tambah Waduh kurang satu Cincinnya itu ya Cincinnya kurang satu 55 ribu Nah itu lumayan Gagal apa apa panjang Kita profit-profit tipis dulu ya bosku ya Empat puluh lagi Oke Tiga puluh delapan Tiga tujuh Kuningnya pecah Tiga puluh lima lagi ya Tiga puluh empat Ayo dong jauh kasih mantap jiwa lah ya kan cuya Ya buat kalian sebelum itu kan, ya kan cuya buat kalian yang ingin bermain menggunakan bola dari kita Ya siwakan aja tapi harus menggunakan uang lebih lah pastinya cuya bosku Jangan menggunakan uang kebutuhan sehari-hari ya cuy ya. Dipikir lagi cuy ya. Pikir dua kali jangan langsung main Main dust aja gitu ya bosku 20 oke okay. 22 Waduh sekitar tiganya lewat doang Birunya pecah biru doang, 10, cuy mana nih? mana lagi nih? tolong aja, Uca. kuning dua skater lagi, biru jam pasir mantan jiwa dua sekater lagi, waduh hijau, ungu waduh, jauh banget ya cuy ya, uh, kali 10 lewat aja, <tuh> hmm. birunya pecah, oke merah dua empat ratus, gak apa apa. Mas lagi? Oke 3 2 1 0 Oke gak ada ci sama aja kita coba Gas 50 lagi Jadi band 4800 Kita gas ke 50 turbo ci 50 turbo Oke 2 skater lewat Cuman 2 skater doang 2 lagi kagak ada gitu ya masku Oke hijau Ungunya masuk Kuningnya juga boleh Gak ada ci anjir empat puluh sebenin, oke okay, nice langsung dikasih lima sekitar kita di sini bosku ya mantan jiwa ya Sabi bisa dikasih JP kita cuy, lain. ini band yang ribu empat ratus delapan ratus anjir kali empat ratus delapan puluh ribu cuy, masa kagak dikasih dikasih JP cuy, oke okay, kuning hijau, waduh kagak masuk kali dua doang ya, semoga sepi lagi, gak bawa mudah-mudahan ini dikasih JP aja ya, cuy. Intinya kasih JP harus wajib gitu cuy anjir Memaksaan gitu ya kan Ya wajar cuy Kita sama para slaughter itu ya harapan itu Yang pasti kalau di Krispen itu ya JP gitu ya waktu cuy nah, misalnya kagak, mending kosemahan gitu cuy <laughs> Oke okay. Lanjut lagi, kali 2 lagi gitu. 3600 x 4 14.400 terima okay, satu lagi nah, 4.000 lagi Oke, okay, hijau masuk Oke hijaunya doang Tiga sepin biru Oke hijau atau ungu Hijau ungu masuk mana lagi cu. cincin dua lagi Nice kuningnya juga masuk tambah lagi Petanya biru masuk merahnya juga boleh Kurang satu bosku Dua puluh dua kali tujuh lumayan 157.000 lima puluh tujuh ya Dua waduh Oke, dua spin lagi. Jam pasir kali 3, biru petir lagi. Waduh 12.000 lumayan. Jadi kali 14. 168.000 profit kita di sini ya, Bosku. Mantap jiwa sih. Oke, last pin hijaunya masuk, kuningnya dua lagi. Kurang 1. 4.300 kali jebol. 73.000, eh ya. Lumayan ya, Bosku. Lumayan ya pada lumayun lanjut aja lagi ya kan sebelum kita matikan ya kan cuy. Rencana mau dicoba gas woi nanti. Masih ada 30 lagi ya udah lanjutin aja ya cuy. kita lanjut dulu sebelum kita matikan cuy. Nih matikan apakah agak gitu cuy Oh, kali 15. Hijau. Waduh cuman birunya doang cuy, parah lah, 18 ribu Kalau kayak biru. Hijau yang masuk. Nice. Ungu sama kuning, Apa aja lagi. Oke, Kakak, ada 29, 8, dan 8, oke. Kenapa nih los? Los juga, los lagi, lagi, dan lagi. Oke, pada loss semua cuk. nggak apa, lah apa, apa? Lanjut dulu. Habis ini langsung kita gas bayar. Cek, 16 Spin lagi. Hmm, banyak los anjir nggak ada yang connect cok. Nah, parah kali cuy Oke biru, ungu juga boleh, kagak ada. Oke kuning, hijau, biru boleh masuk. Oke ngecek, merah juga boleh, mau oh, kagak ada tujuh sepin lagi, lima sepin lagi, empat, tiga, dua, satu, habis cuy langsung ya kita coba gas, woi dua ratus empat puluh ribu ya bosku, tanpa basa basi ya, sah bila Ganti kasih yang mantap jiwa cuy yang mantap-mantap yang ada mange, yang ada madam dan juga pastinya yang ngananget kali 4. Hijau masuk. Oke, kurang dua ya. 2400, 13 spin lagi. Kali limanya nya di sana juga muncul. api lewat. Tolong jangan kasih busuk ya, cuy ya. Tolonglah Kak Zeus. Ini ini dibai loh, bukan gratisan kayak ya, cuy Oke, kali 7, 9 spin lagi sembilan sepin lagi oke okay. Enggak juga tujuh enam ada los manjir oke okay, biru kuningnya masuk ungu juga boleh nah itu dia cincin hmm, mantap jiwa apa aja oke okay, lapar rp lima ratus dikali sembilan lumayan lah tapi harus balik modal dulu lah pastinya Itu 240 ribu anjir Masa nah, isinya gak ada busuk cu oh, hijau hijau pasir dua lagi Waduh Cangkri pun kurang satu cuy Sekali 3 lelah Semua dapat 4 spin lagi Apa nentuan lah tambah gede pecahan gede gitu cuy Hmm lewat Los anjir gue los lagi Oke kuning terakhir ini mah kuning doang ini Nah kan, kuning doang cuy 1200 x 15 Walah, Ngebay aja enggak kan ada isinya cuy 200, 200 ribu Yolah kita gasuki aja 50 lagi ya 50.000. 50 turbo Nampak-paksa basih aja kan, Oke okay. Biru masuk Hijau connect, jam pasir connect Oke okay. hmm, Langsung kasih scatter gratis lagi cuy. tolong lah Ini free spin ke keberapa ya ketiga entah keempat wah itulah lumayan ya kali lima yang masuk cangkirnya juga boleh masuk yuk hmm biru cangkir cangkir ke merah oke merah kurang satu apa lah dikali 11 19.000 lumayan 219.000 oke di awal-awal kali 11 bisa lah yuk dikasih JP jangan sampai kagak kali 3 kali 14 lumayan waduh cincinnya kurang satu cuy kalau nggak ada birunya di bawah tuh yang di tengah mungkin ya connect tuh cincinnya itu Oke hijau, kuning, cangkir masuk, cangkir kurang satu, merah Oke cangkir masuk, merahnya konek yuk Nice, petir, petirnya mana? Oke, jam pasir petir, petirnya Zeus, hijaunya masuk, petirnya mana cuy? Oke, langsung dipetirin ungunya juga masuk, kuning dua lagi Naik nice, cangkir lagi, cuy. Birunya masuk lagi. Oke, okay, 73.000 auto JP nih aja. Ya, pada hari ini, cuy. Mantap jiwa, cuy. 73.000 kali ribu Cuy, 2 juta langsung kita di sini ya. Mantap jiwa, cuy. Langsung dikasih JP, gue lagi cuy serah yuk cuy. Cuk. Oke. Okay sembilan ribu masih ada sembilan spin lagi nih bosku ya mega masih dikasih tiga juta yuk sampaikan boleh tujuh spin lagi oke ungunya masuk cincin juga boleh oke kurang satu cincin aja tiga ribu enam ratus kali tiga puluh satu tujuh spin lagi connect lagi lagi lagi connect tangkir dua lagi masuk oke udah masuk tiga ribu birunya doang gitu ya cuy rp Masih connect lagi ya oh, sabi Birunya lagi, hijaunya satu lagi masuk Waduh, kagak masuk biru doang ya cuy 48000 4 lagi Kali-kali udah 40 nih mulai player ya cuy Ayo dong, sampai kan 3 juta sabi lah bosku ya Oke, hijau nice Waduh, nih fix mah Udah fix sampai 3 juta kita gitu, ya bosku ya mantap jiwa ya, cuy pola kita pada hari ini cek auto sampah zona ya, cuy. Lauto, sempa, syona, ya cuy. mantap jiwa tiga juta ya Udah di salam ya. ini kita WD langsung ya bye bye